Assalamualaikum Selamat pagi semuanya teman-teman peternak Yang baru bergabung Jangan lupa untuk subscribe Serta aktifkan loncengnya Supaya Untuk kalian semuanya Selalu mendapatkan notifikasi terbaru Dari saya Dan jangan lupa untuk klik tombol like Yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Oke teman-teman pada kesempatan pagi hari ini Saya mau Masih pakan untuk ternak saya sudah pada lapar, sudah pada menunggu. Ini jam setengah 7 pagi. Seperti inilah untuk aktivitas peternak ya, teman-teman. Untuk kalian semuanya juga pasti kalau pagi hari dan juga sore hari agak repot. Dan juga sibuk untuk persiapan ngasih pakan ternak kalian. Ini sekitar masih indukan di bawah 50 teman-teman Mohon doanya semoga nanti bisa menambah indukan sampai 100 Karena ini musim hujan teman-teman Ini juga mendung musim hujan habis hujan semalaman Becek tanahnya Untuk saya nambah indukan Baru bisa sedikit-sedikit Belum langsung banyak Karena memang lokasi juga belum mendukung belum tak huruf padas jadi bawahnya nanti kemungkinan dikasih padas atau Apalah supaya nggak becek kalau musim hujan seperti ini jadi memang nanti saya tambah indukan agak nanti kemungkinan nunggu hujan agak reda ya nggak musim hujan dan juga nanti nambahnya sedikit-sedikit langsung banyak supaya nanti bisa tercapai untuk 100 ekor indukan teman-teman oke teman-teman ini saya mau menunjukkan ngasih pakan pagi hari ini jam setengah tujuh pagi posisi kandang ini untukkan untuk, kan, untuk anak-anak entok masih belum makan juga untuk anak-anak ini persiapan yang nah, indukan dulu teman-teman ini ada campuran Semu ya teman-teman ya jadi agak hitam Karena musim penghujan Harus diselingi dengan semu herbal Untuk bahan-bahannya teman-teman ini saya pakai dedak Yang kasar enggak ada campuran halus bisa dilihat agak kasar teman-teman ya jadi cukup campur nasi sisa saja untuk hijauan daun sementara tak kasih karena memang dari kemarin sudah ada campuran hijauan terus jadi diselingi nggak setiap hari dikasih itu teman-teman ini saya beli baru kemarin datang satu saknya besar harganya Rp50.000 cukup murah sekitar 50 kilo ke atas itu teman-teman jadi bisa dihitung kalau satu kilo itu di bawah satu ribu murah sekali nggak usah pakai bekatul yang halus yang bagus nggak perlu karena memang kita itu ngasih pakan entok kita tahu sendiri temen teman kalau itu entok itu toyan makan jadi nggak harus yang bagus-bagus amat, gak perlu yang mahal-mahal amat teman-teman oke teman-teman ini saya aduk dulu sampai selesai ya ini teman-teman sudah jadi untuk pakainya siap dikasih ke entok kita lihat nanti reaksinya, tak ada doyan atau tidak untuk dedak kasarnya saja Lah, lahap sekali nih teman-teman Padahal tidak tercampur sama dedak yang halus Khusus dedak yang kasar yang penting itu dedaknya ada menirnya teman-teman saya tutup dulu yang penting ada menirnya biar kelihatan itu kalau dedak asli enggak dedak yang sekam digiling itu Kelaris, teman-teman. Ini sudah habis. Alhamdulillah, pada suka ini juga belum tak kasih makan. Ini nomor satu bulan setengah. Jadi untuk kalian teman-teman yang mau mencoba ternak entok Saya sarankan nggak usah beli bekatul yang halus yang mahal Karena memang sekarang untuk musim sekarang itu teman-teman bekatul agak mahal dan juga carinya agak susah Karena belum waktunya panen Jadi untuk bekatul halus di tempat saya itu harganya 4500 teman-teman 1 kilo 4500 itu yang halus bayangkan saja jika kita ternak seperti ini pakai bekatul asli yang halus itu pasti harganya mahal dan juga habisnya itu banyak teman-teman kita nggak dapat untung jadi kita pakai pakan alternatif saja untuk pakai dedak yang kasar untuk tampilannya seperti ini teman-teman tusaknya itu harganya cuman 50.000 besar sekitar 50 kilo ke, ke atas itu bobotnya. Harganya cukup 50.000 kalau diantar sampai rumah cukup nambahin bensin. Kalau kalian itu di dekat tempat saya untuk saya bisa ngasih rekomendasi untuk katol untuk dedak yang kasar tapi tetap kualitas asli kalau teman-teman semuanya itu tempat bertempat di perkotaan ya memang agak susah jadi bisa ikut grup Facebook peternakan di sekitar kalian itu bisa posting untuk tanya yang tidak kasar itu Ada yang jual apa tidak, jangan apa tidak, dan tanya harganya Pasti harganya itu di bawah bekatul sampai 50 ke bawah teman-teman Jadi kan lumayan bisa menghemat modal dan juga bisa menghemat pakan Jadi ternak kita pun kenyang, suka, dan modal kita pun tidak butuh modal banyak habis bersih teman-teman adabaknya -teman, ini. Kita memang sangat suka padahal ini enggak tak campur konsentrat dedak jagung. Tapi tadi cuma dedak kasar, sisa nasi, nasi sisa dan juga minyak goreng sedikit. Dan juga untuk obat jamu, jamu alami, jamu herbal yang tadi warna agak hitam tadi sama juga yang saya upload video kemarin untuk yang bahan dasarnya itu daun pepaya. Bisa untuk campuran air minum dan juga bisa untuk campur kepakan teman-teman. Harus telaten ya, teman-teman ya, untuk supaya ternak kita sehat, telaten. Apalagi di musim hujan seperti ini. Masih cuaca mendung, dingin. Harus kita jadi peternak itu pintar-pintar untuk mengatur pakan dan juga memantau kesehatan ternak kita supaya ternak kita itu sehat selalu. Sampai segini dulu, semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian Supaya bahkan saya tadi dan juga cara ternak saya bisa bermanfaat untuk kalian semuanya Sampai jumpa di video ternak selanjutnya Terima kasih